Mencintaimu, aku tenang. Memilikimu, aku ada di setiap engkau membuka mata. Mem kurasakan selalu Lebih berarti, kau jaga selalu hatimu sejauh dariku, tunggu aku ke. Akhir menutup mata, merindukanmu selalu ku rasakan. senyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berat Menutup mata, apa yang harus aku lakukan untuk... Mem Aku tunjuk go satu What do they Penuhnya Aku terluka Melihat kau bermesrah I mm -hmm. Terus melangkah Melupakanmu Lelah hati perhatikan Sikapmu Jangan pikiranmu Buatku ragu Tak mungkin ini tetap Bertahan Berlahan mimpi Terasa mengganggu Ku coba untuk Terus menjauh Berlahan hatiku terbelenggu, Ku coba untuk lanjut itu. Engkau bukanlah segalaku Bukan tak patut dan Tiga langkahku Saya sudah semua berlalu Biar jangan menghapus jejakmu Cara mengganggu ganggu, ku coba untuk terus menjauh berharap tiku lepaskan segalanya lepaskan segalanya segalaku bukan terpatu ganti langkahku saya sudah semua berlalu biar jangan menghapus jejakmu semuanya <Song> salah